Hidup rasa sampah terlewat di hari sendiri Tanpamu, dan tak ada kata yang bisa kucak Tanpamu, sahabat jangan tinggalkan aku Sebi, buka, canda dan tawa akan bisa putus akan oleh benda apapun. Kau hibur aku di saat bunda menghampiri, dan kuhibur engkau di saat engkau membutuhkan. Kita saling melengkapi satu sama lain, tapi berbeda, beda pada saat itu. Pada saat waktu tak berpihak pada kita, kau dan aku, ya kau dan aku terpisah. Dan akhirnya, akhirnya kau tinggalkan aku, kau tinggalkanku dengan sosok bayang candamu bayangmu yang tak tahu di mana tubuhnya yang sekarang semua sudah menjadi sebuah kenangan engkaulah bulan yang setiap terang gelap. Sungguhku sangat merindukan dirimu hidup rasa Seorang sahabat seakan menjadi sinar yang mendadak datang. Selalu ada waktu untuk kita bersama, selalu ada cara untuk kita bersama, selalu ada harapan untuk kita bersama. Pasti ada segala saat kita bersama, pasti ada cerita di dalam canda tawa, pasti ada sejarah dalam suka dan duka. Tak perlu mengabaikan yang ada di hadapan, tak usah merenung. Dunia dalam bersahabat, untukku aku ada dan selalu di sini. meski waktu tak lagi bersama untuk kita karena kita adalah sahabat. Hidup dan sahabat.